USD CAD bullish, cari sinyal valid. Secara umum, bias harian pergerakan USD CAD terlihat berada dalam kondisi bullish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase tertahan di atas area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.27855 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.27432. Sekian analisa forex untuk tanggal 6 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212